Ya, kita lanjut ke USP. Histologi topik saraf. Jadi ada neuron motorik pada medula spinalis dan nervus isia memanjang dan melintang. Neuron motorik pada medula spinalis ini. Jadi lokasinya itu di substantia. substansia. Substansia grisea. Cornu anterior, medula spinalis. Mm -hmm. Jadi, substansia grisea ini lebih mencolok, lebih mencolok. Mirip huruf H, kupu-kupu ya. Nah, ini pada pembesaran 400 ini neuron motorik memperlihatkan inti yang besar. Ini neuron motorik. Inti besar. Nukleoli mencolok. Kemudian sitoplasmanya. Sitoplasmanya kaya akan substansia. Kromofilik. chrome itu artinya terang filik suka, jadi teriak terang atau istilahnya itu adalah nasal body itulah yang membuatnya jadi terangnya Oke, selanjutnya nervus Isiadicus Ini adalah yang sering menjadi penyebab jalan pincang ya. Jadi dia ada inti cell swan ya. Neurolema yang melapisi penjuduran protoplasmosis dari sistem saraf tepi ya. ya, jadi Nervous Isiadicus ini Di kaki ya Kalau dia nyeri, dia isyalgia ya. Inilah strukturnya kalau memanjang. Kemudian perineurium, ini melapisi fascikulusnya. Peri itu artinya selaput ya. Neurum itu pembungkus dari sarafnya. Proto plasmosis proto itu artinya primer ya. awal plasmosis ya cairannya. Kemudian ada juga Indoneurom, jadi ini yang bagian dalamnya, jaringan ikat yang melapisi serabut, ya, dan juga ada serabut saraf, ya, yang memanjang. Ya selain potongan memanjang ada juga potongan melintang yang ukuran 100 dan ukuran 400 ya. Nah kalau di potongan 100 itu terlihat perineurium ya, struktur di dalamnya disebut fasciculus merupakan kumpulan serabut akson ya. Nah, akson ini jadi nanti menyampaikan uh, dari sistem saraf pusat rangsangan impuls itu menuju ke efektor, bisa otot maupun ke kelenjar. Jadi, namun endo, ada juga endoneurium ya, yang melapisi serabut akson, in endoneurium dan juga ada perineurium pembungkusnya ini Dia struktur jaringan ikat padat ya, yang melapisi sel fibroblastic fiber itu seperti serat mirip epitel ya. kemudian kalau diperbesar lagi 400 kali, ini ada terlihat epineurum ya, lapisan jaringan ikat tebal yang mengandung ada pembuluh darah arteri dan vena karena harus ada suplai makanan untuk saraf dari pembuluh darah tadi ini epineurium ya, selaputnya tadi ya, ini perineurium dan endoneurium ya selanjutnya tulang dan tulang rawan ya. kita akan bahas tulang pipi osteogenesis and chondrosis dan Desmalis, kartilago Embryonal, Hyaline, Elasis, dan Fibrosa ini struktur mikroskopik dari tulang pipih jadi sel-selnya ada berkas osteon sel-sel berkas osteon Di antara sel-sel osteon ini ada lapisan-lapisan yang dinamakan lamela interstisialis. Lalu ada juga di tiap osteon ini sistem havers. Sistem havers itu ada yang namanya kanalis centralis, lamela lakuna dan kanalikuli. Ya. Jadi sistem havers membentuk yang namanya Osteon tadi Ada yang namanya Kanalis, kanal Kanal itu berarti jaringan ya. e, Jalur, ya. sentral berarti di pusat Di tengah Kalau Ada lapisan namanya lamela Lembaran-lembaran Dan juga ada lacuna Dan kanalikuli Nah, lalu Osteon-osteon ini ada pembatas Pembatas ya. antar osteon ini itulah yang dinamakan sebagai linia sementalis jadi ibarat osteon itu seperti batu bata dalam sebuah rumah dan sementalis itu saling melekatkan batu bata itu biar kuatnya kemudian ada juga di kanalis sentralis tadi itu bagian yang namanya anastomose ya anastomose kanalis perforan ya atau yang dinamakan old mend. Ya. Anastomose untuk penyambungan ya antar kanalis sentralis tadi. Ya selanjutnya kalau tadi ada Osteon yang sudah matang Ini baru yang namanya proses pembentukan tulang. Osteogenesis endochondrosis. Jadi ini ada kartilago hialin ya. dikelilingi oleh jaringan ikat perikondrium. Telago hialin Kelilingi jaringan ikat perikondrium. Nah di zona cadang tulang rawan, zona cuisine, terlihat kondrosit di lakuna yang tersebar secara tunggal. Nah, zona cadang tulang rawan, tauke. Kuisan, ya. ini ada kondrosit, kondrosit, ya. tersebar tunggal, bisa tunggal atau kelompok kecil. Ya. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya zona proliferasi ini tempat yang namanya kondrosit membelah kondrosit membelah dan tersusun vertikal lalu ada juga zona hipertrofi zona hipertrofi itu jadi hiper itu berlebihan trofi membelahnya jadi ini ukurannya meningkat plus kalsifikasi ada pengerasan. jadi dan juga ada yang namanya zona osifikasi ya. ini yang sudah ada Pulang ya kalau kalsifikasi diendapkan nih di matrik ya jadi matrik kartilago yang terkalsifikasi atau kartilago kalsifikasi ya. lalu ada sinusoid cekungan-cekungan ya sinusoid darah Untuk memberi makanan ya, bagi kartilago. Alfigata tadi. Kemudian ada medula, sumsum, -sum. Medula osium rubra. Lalu ada serat jaringan ya. Ada serat jaringan. retikuler ya. retikuler halus di sum-sum itu -sum ya. ditutupi masa-masa sel yang berkembang sinusoid, kapiler ya. dan pembuluh darah ya. kemudian ada osteogenesis desmalis ya. jadi sel-sel periosteum yang berdiferensiasi ya berdiferensiasi menjadi osteoblas untuk banyak trabekula tulang yang beranastomosis nah, ini sel-sel periosteumnya menjadi osteoblas dan trabekula lalu menjadi anastomosis. Nah, trabekula ini me mengelilingi sumsum keliling sumsum tulang primitif eh. Nah, di dalamnya ini lagi ada yang namanya sel ya. Eh sel, serat jaringan ikat embrionik, vas darah dan sarapnya. Lalu osteoblast berbentuk linear, ya. osteoblastnya ini linear. Sepanjang trabekula ya, Yang sedang tumbuh Lalu ada osteoid di tepi Osteoid eh, Di tepi trabecula Selanjutnya adalah Kartilago embryonal ya. Jadi ada mesenkim kim ya. Mesenkim superficialis amal ya. ini kartu pinaku. Kim Senkem. memang. Ini lagu tadi. Jadi superficial itu permukaan, ya. Kemudian ada pembuluh darah, Fas Sang ya. pada mesenkim kim superficial, ya, yang berwarna lebih kemerahan, ini. Sang tapi tidak ada di bagian kartilagunya, ya, kosong, kartilagunya. Lalu ada Lakuna, ya, di kontrol plusnya, ya. ada jalur-jalur, Lakuna, ya. di rublas kondroblas... janin tidak terlihat, ya, tapi tikon rublas itu nantinya mirip mesen kim superficial. Ya. Mesen kim superficial tersebar acak. Lalu sel mesen kim superficial tadi, ini terkonsentrasi di pinggir, nih. di pinggir kartilago, lalu inti memanjang, dan nantinya akan berkembang menjadi perikondrium. Peri selaput kondrium itu tadi tulang rawan. Lalu ada kartilago hialin. Kartilago hialin ini peri dan fibroblas mengelilingi kartilago, ya. plus fibroblasnya. Lalu kondrosit di lakuna tampak sendiri sendirinya ini kondrosit lakuna sendiri sendiri atau di dalam agregasi isu ya Nah, lalu lakunan dan kondrosit ada di tengah-tengah lempeng. Ya. Tolong rawan. Nah, ini di tengah lempeng. Tolong rawan. Di tengah itu besar dan bulat, ya. tapi waktu makin ke tepi itu di tepi makin pipih ya. oke lalu ada juga yang namanya matrix interteritorialis matrix interteritorialis atau interselular. Ya. Ini terang. Kalau yang di sekitar lakuna itu dia gelap ya. Jadi ada dua lokasi itu ya. untuk matriks inter retorialnya sih terang yang lakuna gelap. Lalu ada kartilago elastis. Ini jadi yang elastis ini adalah matrixnya. Matrix jelas pada pewarnaan perak, argentum stain. Ini kartilagonya di, dikelilingi. perikondrium dan fibroblas. Ya. Nah, ini ada lakuna dan kondrosit di tengah lempeng ya. Nah, tengah lempeng lakuna dan kondrosit ya. besar dan bulat nah, tapi kalau di tepi lapisan itu dia justru kecil dan pipih. jadi itu Bedanya, ya. Kartilago elastis. Ya. Oke, selanjutnya kartilago fibrosa. Ya. Jadi fiber fiber itu serat ya. Maksudnya adalah serat berbentuk kolagen, ya. kolagen padat berbentuk fasciculus nih fascicul fasciculo sejajar ya kondrosit kecil dalam lakuna tersebar ya. sebagai unit dari kartilago tadi, kecil nih, ya. dalam lakuna berderet dalam matrik Jadi semua kondrosit dalam lakuna itu seragam ya. Nah ini terlihat di pinggirnya ini tanpa perichondrium karena merupakan peralihan kartilago hialin dan tendon atau ligamen